Hari sore, masih belum bisa lanjut ya teman-teman. ada -teman. belum masjid sana, masih banyak lagi yang perlu saya terangkan ya teman-teman. Cara-cara budidaya lele ya teman-teman. Budidaya ikan lele dan ikan koi ya teman-teman. Caranya untuk penetasan, dan gimana caranya pembesarannya, ya? Eh. Masangan kerbang selesai